Brand merupakan sebuah janji perusahaan atau pengalaman konsumen yang terasosiasi dengan suatu produk. Brand daya tarik wisata atau DTW sangat diperlukan untuk menghadapi suatu persaingan. Salah satu persaingan yang sering terjadi antar daya tarik wisata adalah tidak dikenalnya suatu DTW dibanding dengan DTW lain. Padahal keduanya memiliki dan menawarkan produk yang serupa atau berbeda namun memiliki keunikannya masing-masing. Brand DTW dapat mempermudah wisatawan untuk membedakan suatu destinasi dengan destinasi lainnya. Oke sekarang kita bahas bagaimana melakukan branding daya tarik wisata. Yang pertama kita pahami dulu apa itu branding. Branding adalah serangkaian kegiatan komunikasi dalam rangka memperkuat serta mempertahankan sebuah brand untuk memberikan perspektif atau sudut pandang pada calon pelanggan. Cara yang paling mudah dan tanpa mengeluarkan ad cost bulanan ataupun tahunan salah satunya adalah memiliki profil bisnis Google yang informatif dan update. Namun saat ini sayangnya banyak sekali yang mengabaikan peran profil bisnis Google atau Gmaps sebagai media komunikasi dalam rangka untuk memperkuat serta mempertahankan sebuah brand. Bagaimana cara memulainya? Yang pertama Pastikan HP Anda terpasang akun Google si pengelola Google Maps atau Google bisnis tersebut. Tandanya adalah ada suatu centang biru dan ada teks yang tertulis Anda mengelola profil bisnis ini. Kemudian yang kedua, jangan biarkan ulasan dari netizen dibiarkan begitu saja. Anda harus meresponnya dengan cepat dan baik dengan menggunakan template balasan yang sudah disiapkan pada Google Keep. Beri label pada Google Kips atau catatan Google Untuk memudahkan copy paste sesuai dengan topik ulasan para netizen Yang ketiga adalah mengupdate info terbaru setiap harinya Jangan malas untuk mengupload foto momen terbaik Ataupun satu produk disertai dengan narasi teks yang persuasif Cara mengelola profil bisnis Google Silahkan yang pertama Teman-teman buka aplikasi Maps Kemudian pada pojok kanan bagian atas ini ada suatu logo yang menerangkan bahwa logo tersebut itu adalah akun dari pembuat Google Business tersebut sebagai ini contoh profil bisnis dan di sini teman-teman bisa melihat sekali lagi profil bisnis anda Azator and Travel nah kemudian back back kembali pada telusuri di sini silahkan ketik lagi nama profil bisnis Anda. Sebagai contoh di sini, Azza Tour Travel. Di bawah Azza Tour Travel ada suatu centang biru. Dan ada teks yang menerangkan bahwa Anda mengelola profil bisnis ini. Ketuk saja pada bagian di bawah bintang atau di bawah judul dari profil bisnis teman-teman. Di sini teman-teman bisa melakukan suatu updating, ya. Jadi updating ini sangat penting banget. Yang pertama di sini ada suatu ulasan yang bisa kita respon. Kemudian ada foto yang bisa kita update setiap saat dan info terbaru yang bisa kita lakukan suatu update. Info terbaru ini yang pertama ini teman-teman perhatikan oleh pemilik dan ada juga oleh pengunjung. Artinya, pengunjung juga bisa melakukan suatu update info ketika berkunjung ke daya tarik wisata. Kita kembali ke info pemilik di sini. Teman-teman, ada tulisan teks postingan ditampilkan di profil bisnis Anda, dan seterusnya di bawahnya adalah "tambahkan penawaran". Kemudian, sebelahnya "tambahkan acara", sebelahnya lagi "tambahkan info terbaru". Silahkan teman-teman pilih saja salah satu di antaranya. Sebagai contoh adalah "tambahkan info terbaru". Nah, di sini teman-teman tinggal mengupload suatu produk. Sebagai contoh nih, ada suatu pengunjung yang kelihatannya unik dan lucu, bisa kita foto terus. Kemudian, setelah kita mengupload suatu foto ini, ya, ada tambahkan bisa melalui suatu... Kamera langsung maupun dari galeri yang sudah kita siapkan atau yang ada pada handphone kita. Setelah kamera ini bisa keambil, ini contoh seperti ini: kita ambil ini ya. Selanjutnya, kita upload nih. Selesai, klik selesai seperti ini, kemudian tulis postingan. Nah, untuk membuat satu tulis postingan daripada kita mengetik satu persatu, silakan teman-teman pastikan menginstal yang namanya Google Keep atau catatan Google. Contohnya seperti ini. Di sini nanti teman-teman bisa melakukan suatu frekuensi answer question yang mana nanti tinggal di copy paste. Nah, setelah kita melakukan atau menyimpan suatu data yang sering ditanyakan atau yang sering diulas oleh pelanggan, Baru kita kembali lagi ke ulasan, tinggal tempel di sini aja. Klik paste. Nah, di bawahnya itu akan ada suatu tombol CTA (Call to Action). Dari tidak ada, kita bisa pilih reservasi, pesan online, beli, pelajari lebih lanjut, daftar, atau telepon. Silahkan teman-teman pilih. Kalau memang di sini adalah short deskripsi, akan diarahkan ke website, maka kita. Pilihnya adalah pelajari lebih lanjut, kemudian di bawahnya adalah link untuk tombol ini, http://www., dan seterusnya. .com, atau website Anda atau Instagram Anda. Nah, setelah itu, kemudian publikasikan. Selesai. Tunggu materi berikutnya untuk mengikuti lanjutan optimasi profil bisnis Google. Terima kasih.